Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini Aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki Serta nikmat kesehatan ya Agar kita bisa melewati satu persatu cobaan hidup hari ini Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online Ya, amin ya Robbal amin Oke okay. Pada video kali ini kita pengen ngasih tahu 105 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal Yang apabila salah satunya nanti yang kita sebutkan Ada yang kalian pakai Maka fix gak usah dibayar lagi Ya karena mereka ini ilegal Udah bang langsung aja bang Apa sih 105 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal itu Yang pertama adalah aplikasi Sofiloan Dan yang kedua adalah aplikasi Duit Pinjaman Produktif Online atau GloTech Prima Pista. Dan yang ketiga adalah aplikasi duit lagi. List informasi penyedia pinjaman online atau Inside Tax. Dan yang keempat adalah aplikasi Credit Q List informasi pinjaman online Inside Tax. Dan yang kelima adalah aplikasi dana cepat atau juga disebut dengan Inside Tax. Dan yang keenam adalah aplikasi pinjaman tunai online menasihati Dan yang ketujuh adalah aplikasi pinjaman online langsung cair tanpa ribet Dan yang kedelapan adalah aplikasi pucok pinjaman uang cepat online Dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi KSP Mekarsari pinjaman online Lanjut untuk di urutan yang ke-10. Adalah aplikasi dana pinjaman online official Dan yang ke-11 adalah aplikasi Hokage ke-1 dan ke-5. Dan yang ke-12 adalah aplikasi Dokukas. Dan yang ke-13 adalah aplikasi Uang Kari Pro. Di urutan ke-14 adalah aplikasi Rupiah Fest Dan di urutan ke-15 adalah aplikasi Rupiah Ajaib. Di urutan ke-16 adalah aplikasi pinjam duit. Dan di urutan ke-17 adalah aplikasi dana lancar atau KSP dana senja Indonesia. Dan di urutan ke-18 adalah aplikasi dana lancar atau aplikasi dana kilat atau KSP dana senja Indonesia. Dan di urutan ke-19 adalah aplikasi dana kilat pinjam uang dana tunai online. Atau aplikasi dana kilat Atau aplikasi KSP Dana Senja Indonesia Di urutan ke 20 Adalah aplikasi Dompet cepat atau KSP Dana Senja Indonesia Lanjut untuk di urutan Ke 21 adalah Aplikasi Wangsak atau KSP Dana Senja Indonesia Di urutan ke-22 juga dengan aplikasi yang sama Dan di urutan ke-23 adalah aplikasi Bantu Cepat Atau aplikasi KSP Dana Cepat Cair Di urutan ke-24 adalah aplikasi KSP Detik Punya Uang Atau Warudov Vitalits 828 Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi Danamu Dan di urutan ke-26 adalah aplikasi Cara menghasilkan uang. Di urutan ke-27 adalah aplikasi manini dan di urutan ke-28 adalah aplikasi uangmu Di urutan ke-29 adalah aplikasi Dana Online dan di urutan ke-30 adalah aplikasi Dana Muda. Lanjut untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi Uang Liga. Di urutan ke-32 adalah aplikasi Kreditin dan di urutan ke-33 adalah aplikasi banyak uang Di urutan ke 34 adalah aplikasi Lima Saku Atau aplikasi KSP Orion Terapan Ergonomis Lanjut untuk di urutan ke 35 adalah aplikasi Dana Harapan Dan di urutan ke 36 adalah aplikasi Uang Kita Di urutan ke 37 adalah aplikasi Pinjaman Pedia Dion Uang lanjut untuk di urutan ke-38 adalah aplikasi dana petir atau pinjaman online cepat cair Di urutan ke 39 adalah aplikasi uangku Dan di urutan ke 40 adalah aplikasi mari pinjam Di urutan ke 41 adalah aplikasi dana cepat Dan di urutan ke 42 adalah aplikasi duit aman Di urutan ke 43 adalah aplikasi lautan dana Atau aplikasi KSPK Setia Nusantara Lanjut untuk di urutan ke 44 adalah aplikasi kredit kita dan di urutan ke 45 adalah aplikasi uang bul. Di urutan ke 46 adalah aplikasi orang utan cash dan di urutan ke 47 adalah aplikasi bantuan uang dan di urutan ke-48 adalah aplikasi mesin uang dan di urutan ke-49 adalah aplikasi lepaskan kedua tangan di urutan ke-50 adalah aplikasi dompet kedua di urutan ke-51 adalah aplikasi pinjam petir pin dan di urutan ke-52 adalah aplikasi kantong darurat dari urutan 53 adalah aplikasi dompet lebah atau aplikasi KSP warga usada. Dan di urutan ke-54 adalah aplikasi goit. Di urutan ke-55 adalah aplikasi dana impian atau KSP daun hijau sejahtera. Di urutan ke-56 adalah aplikasi pinjaman dana online cukup KTP. Di urutan ke-57 adalah aplikasi cash lagi STD. Di urutan ke-58 adalah aplikasi rupiah cash. Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi super dana. Atau KSP Superdana. Di urutan ke 60 adalah aplikasi gurita kita. Dan di urutan ke 61 adalah aplikasi harta peminjaman. Lanjut untuk di urutan ke-62 adalah aplikasi pinjaman RG dan di urutan ke-63 adalah aplikasi cara kredit HP online. Di urutan ke-64 adalah aplikasi pinjaman uang tunai pinjaman dan di urutan ke-65 adalah aplikasi pinjaman uang tunai. Di urutan ke-66 adalah aplikasi KTA Info dan di urutan ke-67 adalah aplikasi dana dompet di urutan ke-68 adalah aplikasi uang kilat atau aplikasi KSP uang kilat. Di urutan ke-69 adalah aplikasi Cahaya Kilat. Lanjut untuk di urutan ke-70 adalah aplikasi Kilang Harta. Di urutan ke-71 adalah aplikasi Uang Nyata dan di urutan ke-73 adalah aplikasi pinjaman online cepat cair guys. Di urutan ke-73 adalah aplikasi kredit Boss. Di urutan ke-74 adalah aplikasi kredit Plus dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Pinjaman 360. Di urutan ke-76 adalah aplikasi Guide for Pinjaman Online. Baik, lanjut di urutan ke-77 adalah aplikasi Panduan Pinjaman Online 24 Jam Cepat Cair. Di urutan ke-78 adalah aplikasi Kilat khas Di urutan ke-79 adalah aplikasi Jupiter Harta. Di urutan ke-80 adalah aplikasi Untung Bayar. Dan di urutan ke-81 adalah aplikasi kita danain Di urutan ke-82 adalah aplikasi kilat dana Dan di urutan ke-83 adalah aplikasi pinjam aman Di urutan ke-84 adalah aplikasi kunci dana Dan di urutan ke-85 adalah aplikasi eksklusif Q Di urutan ke-86 adalah aplikasi modal kita Lanjut untuk di urutan ke-87 adalah aplikasi pinjam uang cepat Di urutan ke-88 adalah aplikasi aplikasi Dana teman pinjaman cash dan di urutan ke-89 adalah aplikasi ModalPedia. Di urutan ke-90 adalah aplikasi Nau Rupiah dan di urutan ke-91 Nau Rupiah lagi, di urutan ke-92 aplikasi yang sama, di 93 aplikasi yang sama dan di urutan ke-94 adalah aplikasi koin rejeki lanjut untuk di urutan ke-95 adalah aplikasi KSP Sejahtera Teknologi bersama. Di urutan ke-96 adalah aplikasi KSP Bina Unggulan dan di urutan ke-97 adalah aplikasi Uang Kerabat dan di urutan ke-98 adalah aplikasi Uang Fintech. Di urutan ke-99 adalah aplikasi Pinjaman Mall dan diurutan ke 100 adalah aplikasi pinjaman more, pinjaman uang online cepat. Diurutan ke 101 adalah aplikasi uang segera dan diurutan ke 102 adalah aplikasi rasi bintang. Lanjut untuk di urutan ketiga terakhir adalah aplikasi sisi cash uang pinjaman tanpa jaminan pinjaman ponsel. Di urutan ke-104 adalah aplikasi Mari Pinjam dan di urutan ke-105 sekaligus aplikasi pinjol ilegal terakhir hari ini adalah aplikasi pinjam uang. Oke. Okay. Baik, jadi itulah tadi ya 105 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal Yang mungkin salah satunya hari ini sedang kalian pakai Maka fix gak ya, usah dibayar lagi Karena memang mereka ini ilegal Mereka ini hanya menipu dan memanfaatkan kesusahan perekonomian kita hari ini Baik dari segi bunga, dari segi tenor Dan cara mereka menagih yang cukup tidak beretika Jadi selamat ya untuk yang hari ini